Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ketemu lagi pada channel My E-Learning. Dalam kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana mengimplementasikan jahir accounting ke dalam perusahaan dagang di mana pada channel sebelumnya atau pada episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana membuat data baru baik untuk tahap selanjutnya yang harus kita siapkan adalah yang pertama menyiapkan daftar nama akun mana akan kita ketikkan ke dalam Microsoft Excel yang kedua saldo-saldo akun yang ketiga adalah daftar dari vendor serta saldo-saldo utang yang, di, yang dimiliki yang kemudian daftar pelanggan serta daftar piutang yang dimiliki yang kemudian yang selanjutnya adalah daftar persediaan dan saldo-saldo persediaan yang dimiliki. Nah, dalam hal ini kita akan coba implementasikan atau menyiapkan daftar nama akun. Dalam hal ini sudah saya siapkan di sini daftar nama akun, data produk, data customer, dan data vendor. Nah, sebelum kita lanjut, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa yang pertama. Apakah Excel yang kita gunakan ini kompatibel atau tidak Atau sesuai dengan Yang dibutuhkan oleh Jahir Maka langkah Yang langkah yang harus kita lakukan Adalah yang pertama Mengecek dulu Yaitu kita cek Contoh Daripada Tabel CSF Yang digunakan oleh si Jahir Dalam hal ini kita buka drive-c yang kemudian kita masuk ke program file 86 yang kemudian kita masuk ke folder jahir accounting nah di sini ada contoh tabel csf nah yang pertama adalah kita lihat adalah sekarang kita akan membuat daftar nama akun maka di sini kita akan coba membuat ataupun mengambil contoh daripada coa simple atau coa komplit kita ambil saja coa komplit nah di sini cat of account yaitu co adalah singkatan daripada cat of account nah di sini kalau artinya di sini bahwa semua daftar akun yang ada di sini berada satu baris maka data yang kita siapkan seperti yang telah seperti data ini ini juga akan kita buatkan dalam bentuk satu baris semuanya Namun untuk menyatukan Antara kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan kolom E menjadi satu baris Maka perlu proses yang harus kita lakukan Oke Perlu proses yang perlu kita lakukan Yang perlu kita pahami adalah Yang pertama kita pastikan bahwa Kalimat dalam hal paling atas seperti akun, account, account name, subclassification, checking dan currency ini sama persis seperti apa yang ada di daftar kolom ataupun di judul kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan kolom E. Namun di sini dia pas, yang perlu diingat adalah bahwa jangan sampai ada spasi di akhir kalimat seperti Contoh ini jangan ada seperti ini Spasi Kalau ada seperti Seperti ini Maka yakin jahir Tidak akan bisa membaca Oleh sebab itu spasinya harus kita hilangkan Yang kemudian Subklasifikasi juga di akhir kalimat Juga pastikan tidak ada Spasi Checking juga demikian Sampai dengan kekarensi nah, Langkah selanjutnya setelah kita cek bahwa daftar akun semua sudah siap, dan sudah ada, maka kita akan menyatukan kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan kolom E. Bagaimana caranya? Yang pertama kita menyiapkan kolom-kolom kosong dulu di antara kolom A dan kolom B, di antara kolom B dengan kolom C, kolom C dengan kolom D, kolom D dengan kolom E. Nah, di sini kita coba akan buatkan yang pertama kolom baru Yang kemudian kolom diantara C dengan D Yang kemudian kolom diantara E dengan F yang kemudian kolom diantara G dengan H sorry maaf kolom diantara G dengan H oke ini sudah terbuat kolom-kolom kosong diantara masing-masing kolom yang akan kita gunakan Nah, di masing-masing kolom yang kosong yang kita tambahkan tadi ini, kita ketikkan di sini dengan tanda koma. Nah, tanda koma ini kita copy sampai ke bawah. Kemudian setelah kita copy sampai ke bawah, kita kopikan lagi ke masing-masing kolom yang kita buat tadi. Kemudian kita pastikan muncullah seperti ini. Ini untuk untuk langkah pertama yang harus kita siapkan Kemudian kita simpan Langkah selanjutnya adalah menyatukan antara mulai dari kolom A sampai dengan kolom I Sehingga dia menjadi satu baris Nah bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah kita menggunakan rumus kont kontenente ya, Contenates yang pertama sama dengan CON CON to, CON CONCATENATE. Saya kita menggunakan rumus CONCATENATE. ada di sini yang pertama kita klik di kolom A, kemudian titik koma atau koma tergantung pada jenis komputernya. Klik kita klik lagi di kolom B, koma lagi, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kolom G, kolom H, kolom I. Yang terakhir adalah kolom I. Yang selanjutnya kalau sudah selesai, kemudian kita enter. Maka di sini dia sudah menjadi satu baris secara keseluruhan. Kemudian ini akan kita copy sampai sampai ke bawah, sehingga dia membentuk satu baris, kita copy, nah ini sudah menjadi satu baris semuanya, nah setelah kita satukan menjadi satu baris, langkah selanjutnya adalah kita copy hasil penyatuan ini ke file yang baru, dengan cara kita tekan Ctrl N yang kemudian muncul baru kemudian klik kanan pilih paste spesial yang selanjutnya pilih pilih kemudian oke okay, maka muncul seperti ini nah, ini sudah satu baris semuanya sampai ke bawah nah ini apakah sudah bisa digunakan untuk diimpor di ke dalam cair accounting tentunya sudah bisa namun ada hal yang harus kita perhatikan bahwa pada saat kita menyimpan file ini, yaitu file account, chat of account ini, maka kita harus menyimpannya dengan file berekstensi CSP dengan contoh sebagai berikut: kita simpan, save, kemudian kita masukkan, kita pilih foldernya tadi, data PT Pasifik. Ini kita kasih dengan nama coa, tapi di sini adalah ekstensinya kita ambil adalah CSP comment CSP comma delimited dia CSP comma delimited Oke, okay, dan kemudian kita simpan. Yes. Oke, okay, nah ini, akun ini sudah bisa kita gunakan. Langkah berikutnya adalah menyiapkan data produk. Nah, data produk juga sama seperti tadi bahwa ini juga kita akan coba buatkan, kita samakan dulu, artinya di sini adalah Kode ataupun judul masing-masing kolom yang ada di sini harus sama persis tulisannya seperti apa yang disediakan oleh cahir Dalam hal ini, tadi ada pada contoh tabel CSP, di mana di sini yang mau kita ketikkan adalah data produk. Data dan di sini adalah kita menggunakan data barang simple saja. Di sini, data barang simple kalau kita klik dua kali maka akan muncul seperti ini maka kita pastikan bahwa baris yang pertama ini kode classification, description price, unit dan kode supplier utama harus sama persis seperti apa yang ada di daftar akun yang sudah daftar nama produk yang, yang telah kita ketik seperti ini Nah ini harus kita samakan Oke kalau sudah sama Maka langkah selanjutnya adalah sama seperti tadi Kita buat lagi kolom di antara kolom A dan B Kolom baru Kemudian kolom baru juga di antara C dan D Kemudian di antara E dan F F dengan G Ini kita buat kolom di sini sudah muncul kolom-kolom baru, yang kemudian terakhir adalah antara i dengan antara i dengan kolom c. Nah, Di sini sudah muncul kolom-kolom baru. Apa yang harus kita lakukan setelah kita buat kolom-kolom baru? Langkahnya sama seperti tadi kita ketikkan tanda koma yang kemudian kita copy sampai ke bawah kita kopikan lagi ke masing-masing yang masing-masing ko kolom yang kosong, kemudian paste selanjutnya kita akan menyatukan mulai dari kolom A sampai dengan kolom K, dengan rumus tadi yaitu concatenate concatenate yang kemudian klik kolom A Kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kolom G, kolom H, kolom I, kolom J, dan kolom K Kemudian enter Apa yang bermasalah? Kolom D1 A1, B1, C1, E1 K, H, I, C, K Okay, kesalahan dalam rumus Con, concatenate, oke okay, enter, oke okay, concatenate ya yang digunakan, kemudian copy, setelah kita copy, kopikan lagi ke file yang baru dengan cara ctrl n, yang kemudian pastekan dengan paste spesial, yaitu dengan cara klik kanan paste spesial, kemudian pilih "View", kemudian oke okay. Maka ini sudah bisa kita gunakan di dalam mengimpor dari Excel ke Jahir Accounting. Nah, kemudian kita simpan seperti tadi, kita simpan "Save As". Kemudian data PT Pasifik kita kasih dengan nama data produk. Kemudian jangan lupa menggunakan csp comment, delimited. Oke, kemudian kita simpan. Yes. Oke, berarti dua sudah selesai. Yang selanjutnya adalah data customer dengan yang cara yang sama. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, Ini kita buat kolom di antara masing-masing. cukup panjang oke okay, ini biarkan saja kosong kemudian kita ketikkan lagi koma di antara kolom-kolom yang kosong kemudian dikopikan ke dalam setiap kolom yang kosong to take out kemudian kita ketikkan lagi rumus contents untuk menyatukan seluruh kolom mulai dari A B, C, D E F, G, H I, C, K L, M N, O P, Q R, S U P W X Y Z A A, A B H S H D A E R F A K. Terakhir adalah di zip code oke okay, kita kemudian kita ke enter maka di disini sudah menjadi satu baris secara keseluruhan kemudian kita copy ke bawah selanjutnya adalah kita masukkan ke file baru ctrl n kemudian klik kanan pilih paste Special pilih you. selanjutnya kita simpan dengan nama oke ini tadi adalah dengan nama data customer, ya, dengan nama data customer. Data customer, jangan lupa yang kita pilih adalah CSP Comet Delimited. Oke, okay, kita simpan. S. Yes. Kita keluarkan dan yang terakhir adalah data vendor. Nah, data vendor di sini cukup sederhana, hanya 4. Tadi ini adalah menggunakan data customer yang komplit nah kalau seandainya kita tidak menggunakan yang komplit apakah bisa bisa cukup sampai di batas sini saja sudah bisa sudah cukup namun di sini ada yang komplit oke yang kemudian kita lanjutkan lagi kita buat lagi kolom-kolom baru insert kolom kemudian jangan lupa tanda koma tanda koma lagi oke kemudian kita copy Kemudian kita satukan dengan rumus CONCATENATE. Oke, okay, kita klik kolom A titik koma kolom B kolom C kolom D kolom E kolom F dan kolom G, kemudian enter. Kita kopikan lagi ke bawah. Selanjutnya kita copy ke file baru. kemudian kita klik kanan paste spesial kemudian pilih video kemudian muncul seperti ini langkah selanjutnya adalah kita simpan ke data pt Pasifik, dimana sini jangan lupa menggunakan ekstensi csv koma, koma kita sebutkan dengan data vendor kemudian kita simpan maka sudah selesai sudah menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam untuk mengimpor dari data-data dari Excel ke jahir akuntik nah untuk sementara ini, kita cukupkan dulu dalam hal bagaimana kita menyiapkan data-data, ya. Di mana dalam hal ini adalah kita menyatukan beberapa kolom menjadi satu kolom. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.